Agnes Mo, the real dream warrior. Dream, believe and make it happen. Itulah teklan cerdas dan inspiratif dari seorang Agnes Mo untuk menginspirasi lintas generasi di Indonesia, bahkan di dunia. Terutama generasi muda untuk berani bermimpi besar dan berani berjuang untuk mewujudkannya dengan keyakinan yang besar pula. Meski tak gampang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan, perjuangan panjang dan proses yang keras ternyata berani untuk dilalui oleh artis multitalenta yang menyelesaikan masa sekolah SMP dan SMA hanya dalam kurun waktu 4 tahun tersebut. Pekerja keras dan perfeksionis, kesan itulah yang terlihat begitu nyata, melekat pada sosok seorang Agnes Moe yang tak pernah setengah-setengah untuk berjuang meraih mimpinya. Tak bisa dipungkiri, prestasinya yang cemerlang telah mengukuhkan namanya di posisi puncak industri hiburan tanah air dengan karya-karya yang berkualitas selama lebih dari dua dekade. Maka tak heran jika berbagai kemenangan ajang penghargaan nasional dan internasional kerap menghampiri pelantun lagu Paralys tersebut. Well-known worldwide as a big entertainer atau yang lebih familiar kita kenal dengan istilah Go International merupakan salah satu dari sekian banyak impian besar seorang Agnes Mo dalam karirnya di dunia entertainment. Ibarat petir di siang bolong, kata Go International yang dulu diucapkan oleh teman duet Chris Brown di lagu Overdose tersebut seolah-olah seperti bola api yang membakar telinga orang-orang pesimis yang mungkin saja tidak percaya dengan impian tersebut. Tak pelak, Pernyataan tersebut menjadi kontroversi yang berkepanjangan dan menimbulkan reaksi negatif bagi orang-orang yang tidak percaya dengan mimpi besar tersebut. Tak sedikit orang yang menertawakan impian tersebut karena dianggap tidak masuk akal. Terlebih pada saat itu, Agnes masih baru berusia belasan tahun dan mungkin dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. It's impossible, arogan, sombong, merasa paling hebat mimpi ketinggian, itulah reaksi negatif dari berbagai kalangan pada saat itu. Sebagai pribadi yang cerdas, Agnes menjadikan semua celaan dan keraguan tersebut sebagai motivasi dan batu loncatan untuk membuktikan bahwa mimpinya layak diperjuangkan. Walaupun banyak yang mencela, namun tak sedikit pula yang tetap setia mendukung karir pemenang tujuh kategori sekaligus dalam ajang J-Pop Asia International Music Awards tersebut. Selangkah lagi, sepertinya akan menjadi momen penting untuk menggenapi ribuan kilometer perjalanan Agnes Mo menuju panggung dunia. Ibarat anak tangga, satu persatu ia lalui sebagai proses yang sangat berharga untuk mempertajam kualitas dirinya mungkin itu terasa begitu lama bagi sebagian orang. Tapi faktanya adalah bahwa tidak ada lorong waktu menuju ke sana dan kualitas benar-benar menjadi taruhannya. Bayangkan, lebih dari 20 tahun berkarya tanpa lelah dan mimpi itu masih berkobar dengan semangat yang sama hingga saat ini dengan berkolaborasi dengan beberapa musisi hebat internasional. Dream comes true. Peluncuran single internasional berjudul Coke Bottle dan kerjasama Agnes Moe dengan beberapa musisi dan selebriti kelas dunia dan kemunculannya di berbagai event penting di Amerika semakin mempertegas bahwa dia layak berjuang di sana. Faith in God itulah dasar yang kuat oleh keyakinan kepada sang pencipta atas segala sesuatu yang kita harapkan dan menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. The power of faith, love, Hope and forgiveness, kekuatan itulah yang membuat bendera impian tersebut tetap berkibar dengan gagahnya. Jujur saja, jika Agnes Mo tidak benar-benar taat secara rohani dan tidak setia untuk mengandalkan Tuhan, mungkin saja tidak ada cerita kesuksesan besar seperti saat ini dengan tetap berada di jalan yang benar. Faktanya dapat kita lihat dengan jelas lewat pemberitaan di berbagai media, sangat jarak untuk artis Indonesia, bahkan artis dunia, untuk dapat berprestasi dan memiliki kehidupan yang benar secara seimbang. Mimpi itu memang gratis, sehingga tidak ada yang membelinya. Tapi darahmu kan kau teteskan sampai habis, karena uang saja tak dapat mewujudkannya. Terima kasih.